Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dokter Gunawan Setiati. Satu dari tiga orang dewasa atau sekitar 33 persen di Amerika Serikat berisiko terkena penyakit ginjal. Saya kira angkanya untuk Indonesia juga tidak akan terlalu jauh dari itu. Penyakit ginjal merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama. Kelainan ginjal sering tidak terdeteksi sehingga sangat parah. Sering baru terdeteksi ketika seseorang sudah membutuhkan cuci darah atau transplantasi ginjal. Untuk mengatasi hal tersebut, kuncinya adalah dengan menemukan penyakit ginjal sebelum masalahnya dimulai. Pengujian atau tes laboratorium rutin untuk semua orang adalah penting, tetapi... Sangat penting bagi orang-orang yang berisiko terkena gangguan ginjal. Ikuti 6 langkah untuk melindungi ginjal Anda dengan cara mempelajari lebih lanjut tentang penyakit ginjal, mengenal risiko Anda terkena penyakit ginjal, dan cara mencegahnya. Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi Dua kali dalam seminggu Untuk itu dukungan Bapak, Ibu, Teman semua sangat kami perlukan Silahkan subscribe bagi Anda yang baru ketemu channel ini Terima kasih Langkah pertama ketahui fakta-fakta ini enam hal yang dilakukan ginjal sehat. 1. mengatur kadar cairan tubuh. 2. menyaring limbah dan racun dari darah. 3. melepaskan hormon yang mengatur tekanan darah. 4. mengaktifkan vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. 5. melepaskan hormon yang mengarahkan produksi sel darah merah. 6. menjaga keseimbangan mineral darah yaitu natrium, fosfor dan kalium tujuh masalah atau penyakit yang dapat disebabkan oleh kelainan pada ginjal. Penyakit jantung, serangan jantung dan stroke, tekanan darah tinggi, tulang lemah, kerusakan saraf atau neuropati, gagal ginjal, yaitu penyakit ginjal stadium akhir atau end stage renal disease, anemia atau jumlah sel darah merah yang rendah. Langkah kedua, nilai risiko Anda. Ada lima faktor risiko yang utama yaitu diabetes untuk Anda atau keluarga Anda, tekanan darah tinggi Anda atau keluarga Anda, penyakit jantung Anda atau keluarga Anda, riwayat keluarga dengan gagal ginjal, diabetes atau tekanan darah tinggi, kegemukan. Faktor risiko tambahan, usia 60 atau lebih berat badan lahir rendah, penggunaan NSAID dalam waktu lama. NSAID adalah nonsteroid anti-inflammatory drugs atau obat antiinflamasi nonsteroid. Obat ini merupakan sejenis obat penghilang rasa sakit seperti ibuprofen dan naproxen. Lupus maupun gaungan autoimun lainnya, infeksi saluran kemih kronis dan batu ginjal. Langkah ketiga, kenali gejalanya. 8. Kemungkinan tanda atau masalah. Kebanyakan orang dengan penyakit ginjal pada tahap dini tidak memiliki gejala. Itulah sebabnya deteksi dini sangat penting. Pada saat gejala muncul, penyakit ginjal mungkin sudah lanjut dan gejalanya bisa menyesatkan. Perhatikan beberapa tanda atau gejala ini. Kelelahan atau kelemahan. Sulit buang air kecil dan menyakitkan Urin berbusa Urin warna merah muda atau urin gelap Sebagai tanda adanya darah dalam urin Rasa haus yang meningkat Meningkatnya kebutuhan untuk buang air kecil terutama di malam hari Mata bengkak Bengkak pada wajah, tangan, perut, dan pergelangan kaki Langkah 4 Periksakan ke laboratorium. Jika Anda atau orang yang Anda citai termasuk dalam kelompok berisiko tinggi, tanyakan kepada dokter perawatan primer Anda tentang tes ini. Dokter Anda mungkin menyarankan melakukan tes lain juga. Tiga tes sederhana yang bisa menyelamatkan jiwa. Satu, tekanan darah atau blood pressure. Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil atau atau glomeruli di ginjal. Ini adalah penyebab utama kedua gagal ginjal setelah diabetes. Skor bagus di bawah 140/90, bagus untuk banyak orang. Di bawah 130 atau 80 lebih baik jika Anda memiliki penyakit ginjal kronis. Di bawah 120/80 dianggap yang terbaik. Periksa dengan tim kesehatan Anda untuk melihat apa yang terbaik untuk Anda. Protein dalam urin Jejak sejenis protein albumin dalam urin atau albuminuria, mungkin merupakan tanda awal penyakit ginjal. Jumlah albumin dan protein lain yang teratur dalam urin atau protein uri menunjukkan kerusakan ginjal. Skor baik, kurang dari 30 mg albumin per gram kreatinin urin laju filtrasi glomerulus atau glomerulus filtration rate tes ini mengukur seberapa baik ginjal menyaring darah dokter mengukur kadar kreatinin darah dan melakukan perhitungan untuk mengetahui laju filtrasi glomerulus lihat link di deskripsi untuk menonton video yang membahas tentang GFR skor bagus lebih dari 90% Antara 60 sampai 89 harus dipantau. Kurang dari 60 selama 3 bulan menunjukkan adanya penyakit ginjal. Langkah 5. Jaga kesehatan. 6 hal harus dilakukan pada penderita penyakit ginjal. Menurunkan tekanan darah tinggi, kelola kadar gula darah, kurangi asupan garam, hindari NSAID, sesenis obat menghilang rasa sakit konsumsi protein dalam jumlah sedang dapatkan suntikan flu tahunan ini untuk orang yang hidup di negara dengan empat musim saya tidak tahu nanti bagaimana kalau uh, covid-19 menjadi endemi mungkin kita perlu melakukan vaksin juga secara tahunan 9 hal yang harus dilakukan setiap orang berolahraga secara teratur Kontrol berat badan, ikut diet seimbang, berhenti merokok, minum hanya secukupnya, tetap terhidrasi, jangan sampai kehausan atau kekurangan cairan tubuh, pantau kadar kolesterol, lakukan pemeriksaan fisik tahunan, ketahui riwayat kesehatan keluarga Anda. Langkah 6 Lakukan pemeriksaan lanjutan bila ada indikasi ke arah hal tersebut. Demikian pembahasan singkat tentang enam langkah untuk menjaga agar ginjal tetap sehat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.